...ganti dengan Tandai Santan, saat keposongan e, Pala Sarta. Nah, untuk beberapa pembelan ke depan, mungkin Pala Sartan akan keposongan, karena HG sudah membutuhkan akses untuk e, sebuah kompet VAT. Jadi, saat kita tinggal, ini tangan harga lagi otomatis, kita harus ke barang-barang ya. Nah, kebetulan barang-barang mobil ini kosong. Jadi, otomatis beberapa pembelan ke depan ini kemungkinan besar, untuk pas ini kosong. Nah mungkin solusinya seperti apa? Apakah kita bisa menyatakan sama kebijakan atau ada kebijakan khusus bu dari dari biaya, misalnya dari Jakarta sama wilayah wilayah lain? Nah, atau dengan kondisi-kondisi tertentu aja? Nah, mungkin kami mau masukkan mbak karena uh, stok kebutuhan kami untuk pas juga sudah minim hanya untuk beberapa hari aja lagi. Nah menghindari terjadinya kekosongan obat. Jadi, kemudian itu ya, bagaimana? Jadi, kira-kira bisa kan? Ya. Misalnya kosongnya batal satangnya, kemudian kita pengen jadi karyawan. Izin dok, terakhir itu tadi ya untuk mengubah jadk sip. Jadi perubahan kalau memang tadi arahan dari BPJP di rumah sakit itu ada note bahwa. Untuk dokter di SKTP, misalnya e, kalau tidak ada, diganti ke under sarkar atau kartisarkar, jadi kita bisa teruskan. Tapi kalau tidak ada mode, otomatis memang mau tidak mau pasien harus diurut karena perubahan zat aktif memang sesuai kriteria yang ada di formas, dokter di FKTP tidak diperkenankan. Yang hanya bisa adalah mengubah dosis seperti itu. Nah, izin memang. Uh, Jikalau obat-obat PRB di apotek PB mungkin di sini Pak Husni, Pak Heri misalnya banyak terjadi kekosongan, mungkin nanti saya bisa bantu. Kebetulan kemarin ya Pak kita kebetulan saya waktu di cabang Barabai saya mengumpulkan uh, PBF yang ada di kalsel kemudian saya mengundang uh, owner atau PSA dari apotek PRB sehingga jika terjadi obat yang mogok di sana. PSA atau apanya itu bertanya langsung dengan uh, pimpinan PBF-nya bahkan kami pun sempat lakukan secara uh, by zoom jadi kalau memang ada beberapa obat pak yang terjadi kekosongan kosongan mungkin nanti saya bisa bantu ke uh, pimpinan PBF di bagian masing yang mungkin uh, bisa nanti kami uh, apa okay ya kita ya konsultasikan uh, terkait kewajiban. Karena memang sebenarnya kewajiban PLN itu untuk menyiapkan ketersediaan, cuma intinya memang kita harus melakukan registrasi e, melalui akun m 1 itu terlebih dahulu. Jadi, izin Bapak mungkin sebagai e, BSA, mungkin di atau di Nurul saya minta bantuannya untuk registrasi akunnya momen baru dia karena itu untuk dipabrikan mereka akan melihat keperluan kebutuhan dan kebutuhan orderan PRB dalam satu nanti kita kan produksi nya nanti bisa disesuaikan mungkin itu pernah kita ambil kasus lagi ya mungkin ada catatan di surat cinta kami ya dari percetakan coba coba lagi ya kayaknya jika insulin yang dipesan kan tidak tersedia apa yang ada lakukan ini manajerial bangetnya pas itu wajib pakai yang tapi ternyata insulinnya enggak ada nih ya? kira-kira di mana ada tambahan nggak ya? Kembali karena kalau kemudian ke KM bukan ke KM Nah, diemong ke Terima uh, kasih atas tersetulahnya uh, Untuk kasus andai kata insulin yang didesertkan itu Ternyata diakuti kembali tahun 2006 uh, Kalau dari kami kan biasanya untuk Manajemen pengadaan untuk konsulin kan Tidak uh, hanya dari satu pencantai daya saja nah, jadi uh, yang pertama kali kami lakukan pasti adalah Mencari uh, kesediaan di DPR lain seperti nah, kalau misalnya seperti itu juga tidak ada e, e, pun e, e, dan Kami pun ah ah ah ah ah saya ah ah ah ah kami uh, akan menanyakan di jamu-jamu waktu kami di tempat lain. Karena kosongnya kadang-kadang. karena Menyadari nah. kalau misalnya pernyataan mereka masih punya keserdaaan, kami akan meminta dari pasien kami di tempat, tempat, tempat lain. Itu H M itu. Seperti so, itu sih ke, untuk uh, kemungkinan penyelesaian dari tes di atas. Semoga saja ini tempat baik. oh ada yang katakan ada, pasti kita waktu lakukan kira-kira. Tahu. Um, karena pada kenyataannya pasien itu sering dua kertas kecil. Karena obatnya kok oh, nggak ada nggak ada apakah dihubungin pasiennya apakah dikasih waktu dalam berapa hari itu ya uh, kalau dari kami misalnya kalau untuk case-case over kosong itu kami akan minta data pelanggan data-data data-data data pelanggan jadi setiap minggu kami akan melakukan uh, ini kontak dengan pelanggan untuk mengupdate informasi atau kabarnya seperti itu enggak seperti so, itu kalau misalnya ada yang apa ya enggak artinya kalau lambat ya jadi api satu sih naik. Semoga nanti lancar ya. Oke, ya. Hmm. sekarang kita tunjuk di media, berapa ya? Media nah, sini deh. Yang kasus dua ada tak? Kasus dua yang sudah terjadi ya kasus dua nya. Kita lihat kasusnya. Dikumpulin di sini kan? Kasus dua. Nah, tapi yang jadi ceritanya apa Sama lagi? -sama. mohon izin kalau dia ya, um, ya kau udah kan ya sudah ada ya. kamu <tuk> <tuk> oh, selamat assalamualaikum para pelayan mau mohon izin uh, mohon izin uh, mau uh, bertanya sedikit untuk uh, pelayanan insulin kedepannya tadi kan disebutkan untuk kami yang satu saya sudah E, perlu lagi ya mau berapa nasi aja lagi untuk e, kepada pihak BPS. untuk kedepannya kami sebagai petugas BHW dalam pelayanan apartemen ya terutama apakah memang kami tidak perlu lagi mengambil data hasil dari KSIEM atau seperti apa? izin menjawab untuk Lefemir memang kriterianya itu harus melakukan pemeriksaan KBH1C pertama kali berbeda kalau untuk yang penggunaan no ya, itu memang tidak uh, bisa tanpa pemeriksaan KBH1C Mumpung di sini, Bapak, Ibu, Dokter dan bahkan ada pimpinan puskesma, sudah berkumpul juga di sini izin kami juga ada kegiatan, dokter Jutma dan dokter Daya untuk pemeriksaan medical check-up selektif bagi peserta kloranis DM dan HP. salah satunya adalah pemeriksaan HB1C ya, untuk pasien-pasien DNA mungkin ini nanti bisa dikumpulkan dong dia ya, nanti dari laboratorium kimia pharma itu nanti akan melakukan kunjungan ke FKTP untuk melakukan pemeriksaan HbA1C jadi kalau memang preventive kita mengacu sesuai restriksi yang ada di eh, format izin jadi memang diperlukan pemeriksaan HbA1C izin lagi terkait kriteria, lagi <tuh, tuh>, lupa saya eh, taksus kasus yang tadi, gimana kalau obat cipsulinnya nggak ada Jadi PRB itu ada tiga, ada tiga kriterianya tiga B, benar-benar stabil jadi GPPP mungkin nggak bisa ya, ya ya jadi nanti stabil menurut uh, uh, kewenangan yang ada di GPPP untuk merujuk balik dengan melihat kestabilan uh, pasien uh, kronis ini DM dan HT serta pasien-pasien kronis lainnya ada sembilan uh, diagnosa ya kemudian benar-benar stabil, benar obatnya. Jadi misalnya kayak pasien-pasien suci pasien, saya ee, bahas, misalnya pasien syaratnya e, stroke diberikan piracetam itu tidak masuk di dalam salah satu obat yang ada di program bencut balik. Dan itu nggak bisa di kan Dia menjadi kronis tetap menjadi kronis jual stabil. Misalnya dia DM dia juga stroke terus dapat dari bpjp jadi kan tidak mendapatkan kriteria benar obatnya karena PIRASETA enggak ada di obat program RUJIT balik yang ada di format kemudian yang ketiga benar-benar eh, apa tadi, stabil, benar obatnya kemudian benar diagnosanya nah terkadang ada yang di luar 9 diagnosa PRB ini ya di PRBK nah bukan di PRBK tapi dikembalikan kemudian nanti menggunakan obat-obatan yang ada di puskesmas jika itu dilihat dievaluasi oleh dokter umum di puskesmas e, perlu dirujuk maka nanti dirujuk kembali ke rumah sakit. Izin, tambahan terima kasih. Jadi berarti tidak perlu cek hanya satu tes terus kan? Betul sama ya. Nah, nah, jadi kita perlu nanti, misalnya dari mana itu misalnya cek kalau hasilnya lagi luar biasa. Ya, tapi dia ada data dulu bahwa dulu memang pernah izin dok. Kita juga biasanya kalau yang dari apa dari puskesmas gitu kan ke rumah sakit yang sudah menggunakan insulin rutin, saya sama dokter daya pasti kita cek TBS satu c, pasti ya. Dan itu dibawakan, biasanya pasien bawa aslinya gitu. Nah itu nanti diserahkan di ke mana ke puskesmas ke, ke ke, atau ke PRLB dulu ke rumah sana atau punya farmasi. Jadi gak perlu cek-cek lagi, gitu ya. ya cukup sekali, jadi kasian juga kan kasiannya kalau sudah mulai balik gitu Karena uh, kita selalu begitu. jadi kita sudah otomatis kita kasih cek habis yang dicerit gitu Siapa yang mau bilang namanya tadi? Assalamualaikum Bapak/Ibu Dokter, Selamat sore. Saya Dokter Eka dari puskesmas Desa Serapat. Uh, untuk kasus apa yang Dokter akan lakukan untuk pasien ini? Nah, kita lihat dulu ada lembar tulangkannya. Itu ada data profil pasien, usianya 6.8 tahun. Terapi saat ini bedan kami 2 kali lima miligram dengan metformin 3 kali seratus miligram. Gula darah dewasanya 221 dengan gula darah pas 267. Permasalahannya di sini adalah gula darah yang tidak terkontrol selama dua bulan. Dimana target GDP-nya sesuai target yang tadi 80 sampai 13.000 untuk MWK, BBP, GDP-nya kurang dari 180 Untuk pasien ini semua angka itu di atas dari yang target. Terapi anjurannya kalau dari kami konsultasi bagian gizi untuk dianya, pengobatan kemudian kalau pasien ini mau bisa kami rujuk ke rumah sakit untuk pemeriksaan karena selama dua bulan dia hanya melakukan pemeriksaan glandular tidak bisa sama untuk pemeriksaan glandular lengkap yang ada Kemudian bagaimana untuk menunjukkannya agar bisa dilayani di FKR. Jadi di aplikasi pikir itu bisa kita isikan DMT kedua dan jangan lupa untuk diisi TACC-nya di situ ditambahkan bahwa gula darah pasien tidak terkontrol komplikasi seperti itu terima kasih ada yang punya masalah baik ya? Kan? uh kalau saya cuma saya unjuk pertanyaan apa ada ya? ada ya? kayaknya bener cerewok ya? jadi apa tadi, pasien <tos> pada apa? Nah, pas benarnya, yang pada jam 3 seperti apa? Ulangi, <gibu> dm tipe 2 TACC-nya diisi gula darah di atas Udah ya? ya? benar ya? lanjut ya, tiga tiga, apa? Aku di Ujang dari karya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, Saya Dr. Ujang dari Pusyapun Pulau Kupa Langsung aja kita ke kasus ketiga Ya cepat pulang uh, Jadi kasusnya ada datanya Usia 73 tahun Terapi saat ini adalah gelibun klamit, metformin, insulin Dengan dosis uh, 12 segera unit E, GDP-nya 157, gdp nya 200. Permasalahan pada pasien ini yaitu nilafati kesemutan dan kemudian bakteri yang pada malam hari. Nah, e, sedangkan target GDP e, yang kita inginkan yaitu 80 sampai 130. Kemudian e, menurut kami terapi anjurannya ya e, obat ohnya tetap diteruskan, kemudian dosis insulinnya bisa kita naikkan dulu, karena ini kan baru dipakai 12 ini Nah kita naikkan, kalau mau dalam satu bulan kita monitoring, evaluasi, kita coba naikkan atau kalau mau uh, ingin lebih bagusnya lagi, dicoba untuk setengah bulan. Setengah bulan kalau misalkan kita naikin jadi 14, dia tidak mungkin kita cek lagi setengah bulan kemudian kita naikkan. Nah, bisa jadi 16 atau 18 kan maksimalnya tadi sampai 20. Uh, terus di sini bilang dirujuk atau tidak, kalau menurut saya tidak dirujuk dulu, kita kontrol dulu karena kan peraturan terbaru kita juga sudah boleh menaikkan dosis insulin sampai 20 ini. Kemudian, uh, apa yang disarankan, yang pertama, obat-obat yang diteruskan, yang kedua, naikkan dosis insulinnya, sampai menurut BDP yang diharapkan, kemudian yang ketiga, edukasi new plan-nya dan alamatkan. Sebenarnya jawabannya itu juga? Salah apa ya masalah ini kasusnya <tuk> jadi dengan baik begitu ya jadi jangan berkaca pada ini ya karena itu ada juga pelangnya yang komen sulit kita tuh paling jarang sebenarnya memberikan terapi sulfonilurea bersama dengan insulin di jaman hidup di hipoglikemia pada usia tua tapi anggaplah ini benar terapinya jadi memang kata dokter kita benar jangan berburu di Nah kalian kadang-kadang, jadi ngapain masa udah pas saya pegi nanya di rumah jawab, ada jangan-jangan gitu ya. Coba aja dia atau dulu sulitnya ya, siapa tahu nanti bisa naikkan sampai 20 puluh, terus nanti gulanya teratur dan itu udah aman gitu ya. Cuma petunjuk saya jangan deh, ambil soalnya kalau dia ya, kalau kalian pakai ini, tapi hipu, bisa tidak? Pekerjaan ada sih yang ditambahkan yang itu ya belum banyak faktor tapi itu nanti tumbuh kemudian itu kan nanti yang hasilnnya dan jarang banget kita pakai biji dan sekarang ya, nggak sih murah meriah cuma kan, efek sampingnya itu loh jangka panjang sebenarnya sering pasien jatuhnya koma, jadi tiba-tiba koma nggak sadar dan itu biasanya efeknya bisa sampai dua sampai tiga hari pun <tuk> di di bed itu, biasanya kita lebih yang jadi kayak pakai biji sirih, ekole ada Perkanyaan tidak benar ya pasti, jangan dulu dulu, Coba aja aku bisa menuju. Iya. Terima Ada saya DM, tapi kalau dia pakai login, bisa langsung muam, muka. Terus kalau pakai dgen, dia tapi tadi dokter bilang, bisa di, di mana nanti kami di sana membagikan d sementara, Ya, selisai, <laughs> ya. <laughs> sebenarnya ya kalau misalnya pasien cocok sudah pakai masalah. Yang salah, beden, salah itu karena kasusnya sering hipo. aja. boleh segini biasa. apa Oke. kita lanjut Yang paling sana ada nggak kerja di sempat? Nain jalan-jalan? Nain ada kerja nggak, masa sempat? Hah, nggak ada kerja. itu nggak ada kerja ada kerja ada kita cari yang ada nah, oh, ya. masa ya. <tuk> <tuk> Ada pria nih Di pria nih, 45 tahun Terus Di, guru, berarti orang -orang. di hujung, kena stabil. Oh, berarti lebih lagi, Ketika pasien memerlukan jauhnya dari rumah dan meminta sulit dengan karena dapat diinjeksi.